cuma satu hari, tapi bisa menghapus dosa dua tahun, kata Nabi Alaihi Wasallam, sesiapa yang berpuasa tanggal 9 Zulhijjah puasa Arafah, Allah akan menghapus dosanya selama dua tahun, yakni setahun yang lalu dan setahun yang akan datang cara tanggalnya baik-baik ya sahabat tanggal 9 Zulhijjah mari kita semua berpuasa Arafah semoga Allah ampuni dosa kita dua tahun, seberluaskan mari sama kita amalkan Barakallahu Fikum